Apa ya, bu? Fakta mengatakan apa? Kata dokter menyatakan bahwa, bahwa kalau misalnya kita mencintai seseorang pasti nah, matanya itu berbinar-binar. <tuk> gak ada umat, gak ada umat, gak ada Big guys <tuk> Bang itu Gans. Jadi. udah gimana Kalau guys, kita mau ke jungle hari ini mau berenang. Ikutin terus ya cerita kita. <cukuluh> <laughs> Ayat, hari ini kita punya guest itu. <laughs> Oke oh, guys, di sini kita uh, akan jalan-jalan menuju Wonderland. Uh, punya star sekarang. Ditunggu-tunggu sekali untuk yang salah satu buh artis bulga ya oh, kita mau sholat ya kita mau nyari masjid di jalan ya di mana sih ini di mana tuh banget ya banget anjing emang lu berharapnya Bogor kali kan. ini apa apol adem sejuk adem sejuk ntar sore pul ntar <laughs> jam 12 belas yeah. sekarang kita mau sholat dulu sholat Jumat bersama bersama apa Bersama-sama, lihat ntar gue di Bekasi. Gue samperin siapa orangnya? Orang siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa Siapa tuh? Tahu, gak jelas jadi Alhamdulillah kita udah selalu Jumat tetap semangat walaupun cuaca lagi tidak mendukung karena panas banget yoi ada Dina, say Hai. Bang. Wow. hmm lagi di KFC itu uh, lagi nunggu mereka itu siapa ngapain? Ya ya ya ya. Apa? ada Iya. Jangan sekarang lu lagi di mana, wa? lagi di mana? Oh ya udah nih Ipul nanyain lu mulu. Ya guys ya. Dia tadi di jalan <tuk> gitu. mulu dia. Emang bener-bener dah. <tuk> <tuk> Jara, ya udah <tuk> Iya. Ipul nanyainnya enggak cemalu tapi wah. <tuk> ya udah nih. Ipol. Nih Ipul nih, Boong-boong Bohong-bohong wah. Jangan... Dibohong Musa. Emang lu mau main? Mau dong. Asik, asik. Wah wah wah. Halo? Sehai dulu dong, wah say hi gitu wah say hi pak gua lagi ngevlog nih say hi dong hi gitu hai oke okay, mantap <laughs> ibu guys. oke insyaallah yaudah ya. semangat bang ibu okay. <laughs> askar azwa sedang tahu lawan para bisa nih lomba <tuk> <lak> sejam jam <tuk> pol rasanya abis sama Nazwa eh? Dek itu kok bisa lu bisa ketenangan bisa, ya, dia Tapi hari ini seru, kan? Seru banget! Anjay <tuk> Ibu paling asik di ini Iya, iya seneng banget! Iya, seru banget! Iya, mau Iya, seru banget! Iya, seru banget! Iya, seru banget! Iya, seru banget! Iya, seru banget! Iya, seru banget! Iya, seru banget! Iya, Cibubur banget! Cibubur seru banget! gak? seru banget! Iya, seru eh dia nggak mau deh sekarang kita terlalu banyak tapi dia sudah memposting kan. <tuk> jangan lupa guys follow ig Iqbal dia 1K, 1, 2, iya. satu kali sakur cuman nanti kan pokoknya kalau satu kali kita bikin itu. video khusus lu, buat, buat bang Iqbal iyalah ig satu kali lalu satu kali lalu kalau harusnya satu kan gimana? Allah, ya. Apa? Mau tumpeng? Tumpeng? Mac, Nggak, Iya, nembak Naso Dill ya? Deal, ya? satu kak. Ya. Jangan lama-lama jangan -lama. Lu mau Iya, daripada di dua orang, sifat. guru dia. Nembak ya Bisa Guru Gua masih gua Iya, salaman dulu, salaman A -a dulu Salaman dulu Gua bantuin, gua bantuin salaman dulu lah Iya Dir, ragu masa? Ragu masa? Asik Oke, deal sat. ya. Jangan coba ya, Halit promo Ipul, biar cepet satu, Kak. Satu, Kak. Satu, Kak. Ipul nemaknya juga. asik. Khusus video buat Pak Ipul. Asik. asik. Eh, buat Pak 1, bar 2, bar 3, 4. Iya, oh. oh. siap, siap. Iya, siap. <gul. gul. gul>. Langsung gua hitbah. Asik. Gini, Pak, guys. Gua ga mau main-main, gua kalo serius. Gak Gak Ini baru lagi langsung, Nanti malam apa? Kayaknya ntar lo langsung. Langsung apa tuh? Setelah langsung seminggu. Gak, tapi ga mati-mati. <tip> Anjir. <Masuk tip> tembak aja gimana, Pul? Langsung aja. tembak aja. Gue tembak nih seperti ga Asik. Gak, buat, gak dia kuat, gak kuat. Iya, ada. Ya, Gede banget. Gede, <tip> <tip> sih? Asal Asal lo. Lo harus effort, kalo dia lebih. Gede banget. Ya lah ya. ya ada di ilmu psikologi ya. Ada. Ya ada di ilmu psikologi. Iya ada. Coba lu baca. Oke bacaful. Tadi dina ya kan loh, Iya benar, kon. Ya kata-kata kita tuh mentar jadi kenyataan bisa. Amin. Amin. Amin. Doain ya, guys. Komen amin di bawah, komen amin. Ketik-ketik amin di bawah. Komen amin di bawah. <laughs> komen amin di bawah. Semoga itu, guys. Lo ide yang oncer. pagi pak, eh siap ya, nggak? maaf ya pak, kita ramean, aduh nggak ya, apa-apa hai guys, okay, hai masuk vlog, IPUL GUNS asin, IPUL GUNS jangan <laughs> lupa subscribe guys. jangan lupa apa? jangan lupa subscribe tapi adem ya, nggak kayak Bekasi, Bogor IPUL langsung cengetan, gue liat Masya Allah <laughs> Banget, bro! Gue dukung, bro! Tapi langs langsung kita, ya. Eh, tadi kita menunggu. Oh iya, nunggu. Oh, tahun di, di mana? Katanya oh, lu emang boleh pacaran. Hah, bro! Iya, gue jelasin Tapi pacaran hal yang <laughs> Iya, <Gimana? laughs> <laughs> nih, kan, buku <laughs> Iya, pas gue bilang kan, wah. Ibu suka sama lu, langsung dia ketawa-tawa. kecuali <tuk> dia cuman. bilang in najis, nah itu lu nggak ada harapan. Iya, Kalau iya. sekarang masih ada harapan pul. Iya betul. Enak ya Bogor tuh ini, banyak pohonnya. Hujan. Cariin <tuk> lah eh sudah ya, ya, ya, ya. di gerbang jangle ore mau oh, berenang mau berenang berenang berenang berenang berenang berenang berenang eh lu harus ke beli lingkungan apa dulu? lindungi? oh iya guys ganti baju mau berenang ya nanya? berenang dong jangan lulus lintu oh keren banget bang pol kita mau berenang ya nanya? jelas ya guys ya? iya iya ya raya? iya iya biar naswa lihat Masya Allah emang breakersnya, breakersnya, breakersnya Berenang guys, berenang. Kita masih nyari tempat buat naro barang. Bogor hujan hari ini. Merapi. Hmm. Luas banget jungle guys kita kita sini di jungle Hai. ya, Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Iya Saatnya kita pulang Makasih udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa subscribe